Mereka dan Tadilah sesiar ini berbicara tentang kedamaian sesungguhnya Tapi kedamaian dimatikan, kedamaian dimatikan Dengan demi kepentingan tertentu Sehingga negara ini hanya mencari Tidak Oleh karena itu Om Padu ini Salah satu panah yang mau mempunyai orang Papua Kami semua butuh hidup Kami semua butuh hidup Kata masyarakat yang tidak sikap -tidak, -tidak, -tidak. tidak bisa bersuara menyatakan Kami semua butuh hidup seratus tahun di Banyak ini. Ini. saya yang daribi cara ini tidak pernah bahaya kerusakan kerusakan alam ya di karena oleh investasi tertentu yang kedua tahun 2005 sampai 2009 PT Persi pernah beroperasi tetapi karena begitu kabupaten baru datang beberapa kakak-kakak intelektual menolak sehingga izin usaha, tidak tahu itu legal atau ilegal Itu telah dibubarkan Sekarang ini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 kami mengirim mengirim militer. Normalik di daerah kami. Militer Indonesia. minta surat ini, ini aneh sekali mama-mama mau kebun mereka ke mereka minta surat ini dari pos siapa ah siapa